Ezop, hey, Fari di sini. Laila di sini, Bella di sini. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Kali ini Fahri juga nggak sendiri, ditemenin sama Bu Laila dan Bu Bella. Kali ini kita akan bahas seputar SMK Pertanian dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap SMK Pertanian serta apa aja sih? Kegiatan di SMK Pertanian dan perbedaannya dengan SMK atau SMA lain gitu ya, Sobat. Penasaran? Ikutin kami terus ya.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 memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan pertanian Indonesia Gimana kabarnya Bu Lela, Bu Bella pagi ini? Baik, ya? Masih semangat ya? Semangat sih. Baik, pertama Fahri nanya nih pendidikan terakhir dari Bu Laila dulu nih pertanian juga kah? Iya, kalau saya dulu S1 nya di Gajah Mada hmm. di Jogja program studinya agronomi jadi memang basicnya di pertanian. pertanian kemudian kenapa memilih pertanian itu sukarela atau karena suatu hal lain gitu iya <laughs> mungkin uh, hampir sama dengan murid ya kalau Bidu, ditanya iya ya, kalau uh, dulu saya kenapa memilih pertanian hmm. uh, asal milih ya bisa dibilang hmm. seperti itu karena tujuannya dulu cari beasiswa beasiswa hmm. untuk uh, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi oh. dan Uh, pilihan prodinya terbatas mm -hmm. kalau dulu cita-cita saya memang pengen jadi guru ternyata di pilihan untuk beasiswa itu tidak ada di jurusan keguruan adanya di pertanian kemudian farmasi seperti komputer nah ketika memilih beberapa jurusan itu karena saya takut uh, di darah jadi tidak mungkin ngambil kesehatan kalau teknologi juga kurang E, suka jadi hmm. akhirnya ngambil lah di pertanian sebagai pilihan pertama dan ternyata ya itu rencana Allah saya lulus e, di Gajah Mada University dengan jalur beasiswa seperti itu jadi motivasi utamanya karena beasiswa iya, karena beasiswa dan cita citanya jadi guru ya iya. tapi alhamdulillah rencana Allah itu selalu luar biasa iya. ya walaupun nggak ambil Pendidikan ya. gitu ya, tapi tetap bisa jadi, jadi guru betul, ah, betul, luar biasa ya, ya. Betul, ya. Jadi, seperti saya dulu, motivasi utamanya beasiswa. Meskipun cita-citanya saya di pertanian, tapi dapatnya di kementerian perindustrian. Tapi Allah menakdirkan juga tetap kembalinya kembali ke pertanian gitu lah ya. biasa. Ya. Nah, kalau Bu bela, gimana nih ceritanya? Kalau saya dulu di IPB ya, mm -hmm. itu juga jalurnya, juga jalur undangan. Mm -hmm. Karena dulu e, untuk tes, kayaknya nggak sanggup lah jadi dulu berarti uh, termasuk siswa yang siswi yang berprestasi ya jadi enggak juga gitu. <laughs> jadi kalau dulu kan dilihat dari kelas nilai rapot kelas hmm. semester 1 sampai semester 5 itu uh, terus 25% terbaik di kelas sedangkan saya enggak masuk waktu itu 25% terbaik di kelas itu ranking 1 sampai 11 hmm -hmm. saya 13 jadi hmm. kelas IPA itu ada tiga kelas dan hampir hampir rata-rata 30 35-an daftar. Berarti kan otomatis 25% terbaik di kelas yang daftar. Terus akhirnya saya coba untuk daftar karena melihat e, nilai mipa-nya e, stabil. Jadi dibilang wali kelas e, daftar aja karena e, nilai mipa kamu tuh stabil dari kelas 1 sampai kelas e, yang kelas 3 semester 1 itu stabil. Hmm. Akhirnya saya coba daftar untuk pertama kali daftar di Fakultas Matematika tadinya hmm. mau ambil jurusan matematika. Tapi dilihat persaingan, teman-teman yang lain yang satu 1-3 hampir daftar di matematika, akhirnya saya mundur Tadinya yang pilihan kedua, eh pertama matematika, pilihan kedua agronomi dan horti, saya balik Balik, ternyata keterima Tapi cita-citanya jadi guru juga nggak sih? Dulu enggak, enggak dapet, ya, ya. enggak kepikiran jadi guru, waktu itu juga pas posisi mungkin hampir sama kayak bulet teman beda-beda ini Jadi dulu eh, terencana eh, setelah lulus SMA itu ceritanya eh, orang tua sudah posisi di, di sini di Kebumen hmm. Jadi udah pada pulang kampung semua, adik adik saya juga udah dipindah semua di, di, di Kebumen, jadi tinggal saya doang yang di Bogor hmm. waktu itu Ternyata e, niatnya juga pengen jadi guru daftar di e, mana? UNY uh. Jadi ambil basic guru lah besok. walaupun nggak keterima, tapi setelah udah istilah rapi-rapi nggak nggak apa nggak buat KTP waktu itu ditawarin kan uh. untuk buat KTP. Ah besok besok aja pas di Jawa buat KTP-nya. Ternyata ya itu saya nggak ngarep dari yang uh. apa dari undangan itu karena banyak buat yang daftar dan nggak mungkin lah rata-rata terbaik di kelas semuaan. Uh akhirnya setelah pesimis, gitu ya, pesimis mm. jadi setelah uj, setelah masuk daftar itu ujian, mm. terus sudah udah tinggal lah istilah, udah nggak ada harapan, tapi terus ada pengumuman, saya ditelepon teman saya, namanya ada, gitu no, kaget akhirnya. Jadi rencana Allah itu kadang unpredictable ya, Engga, yang menurut kita se, sepertinya tidak mungkin gitu, <sus spoil> tapi ternyata <sus <spoil> <sus> bisa <sus <spoil> gitu ya. Bener-bener. jadi kesimpulannya <tuh> bu Lela maupun bu Bela ini ini. Uh, masuk ke pertanian karena bukan sukarela tapi gimana sih ketika menjalani proses masuk di sekolah pertanian ini menikmati nggak atau awalnya sempat Aduh kok nggak sesuai dengan yang aku harapkan nih gitu Iya ya. ya kalau uh, kalau saya kan memang harapannya dulu orang tua pengennya yang paling deket ya dengan hmm. kota asal deh. Nah untuk pilihan beswa itu kan paling deket memang Jogja itu jadi Uh, jadi saya pindah ke Jogja untuk kuliah itu ya motivasinya tadi beasiswa dan juga jalan-jalan uh, ya karena hmm. saya dikutuskan uh, bisa dibilang anak rumahan jadi jarang sekali keluar nah, di Jogja ada kesempatan untuk kuliah hmm. bisa nyambi jalan-jalan uh, ya, ya, ya pas waktu luang jadi uh, saya menikmati dan mulai ya perkuliahan tentu menyenangkan yang membuat saya lebih Uh, berani lebih percaya diri karena jujur saya dulu orang yang pemalu ya pemalu saya juga dong. <laughs> sama dong <laughs> jadi di Jogja itu um, jadi mahasiswa kan dilatih untuk berani berani mm -hmm, tampil selalu karena selalu presentasi kemudian tentu berpikir uh, kritis ya ber uh, banyak membaca biar banyak wawasan juga jadi mm -hmm. menikmati setiap prosesnya walaupun uh, mungkin bisa dibilang saya mahasiswa yang Uh, reguler dalam artian uh, kehidupan saya ya kampus hmm. kampus kos seperti hmm. itu ya tidak banyak menjadi aktivis atau hmm. apa seperti mungkin mahasiswa uh, banyak ya yang menjadi aktivis sebagainya hmm. kalau saya uh, standar ya dalam artian memang niat saya kuliah uh, menimba ilmu dan mempertahankan beasiswa itu karena tentunya kan uh, kita harus uh, itu ya konsekuensi dengan Betul. yang kita terima kita bisa mempertahankan nilai jadi saya menikmati dengan banyak teman Ya kan tentunya Dulu dari yang homogen mm -hmm. Dikuduskan homogen ya Suku mm -hmm. Jawa beragama Baik dari agama maupun apa Semua homogen ketika berpindah ke Jogja Yang heterogen Membuat saya wawasannya lebih luas Tentunya kemudian Lebih berani tadi tampil Lebih percaya diri dan Banyaklah peningkatan kompetensi diri yang saya terima jadi saya menikmati setiap proses biasa, ketika menjadi iya. mahasiswa itu. Untuk Bu Bella nih ada nggak rasa kadang jenuh dengan apa mata kuliah karena nggak sesuai dengan harapan ya harusnya ke matematika kok malah jadinya dapat pertanyaan gitu gimana? Untuk itu mungkin karena udah pilihan kedua ya jadi merasa tertarik jadi hmm. pertama untuk nonton pilihan pertama hmm. kedua itu kan pilihan cadangan harus yang membuat kita tertarik ya, ya. Hmm. jadi Uh, enggak sebenarnya enggak ada keterpaksaan untuk masuk itu ya udah, udah senang lah istilahnya mm. tertarik dengan pertanian apalagi pertanian modern cuman di, yang buat bikin daun awalnya karena IPB itu kan beda sama universitas mm. jadi di IPB itu kan ada asrama satu tahun mm. nah itu kita nyebutnya SMA kelas 4 oh gitu ya jadi aku yang dulu apa awalnya masuk IPA karena untuk menghindari pelajaran ekonomi, sosial dan lain-lainnya hmm. itu olahraga, seni, segala macamnya itu. Ternyata setelah kuliah, satu tahun pertama itu dapat semua. semua. Kayak dari kayak olahraga, kayak seni, SMA, PKN, ya? benar-benar SMA kelas 4. Hmm. Nah, disitu ag agak jenuh awal-awalnya, tapi setelah tingkat kedua mulai masuk ke yang pertanian ya, mungkin kalau di kalau di IPB tingkatannya uh, modelnya kalau misalnya hmm. di Tahun, per, eh, tahun pertama itu kan SMA kelas 4 Masuk ke semester 3 itu Pengenalan yang agronomi luas Jadi masuk agronominya, pangannya Lah, sedangkan saya kan prodinya hortikultura Baru dapat di tingkat 3, 4 Jadi um, Tertariknya makin makin ke atas Jadi saya saya merasa senang makin ke atas Jadi makin, wah banyak ilmu Terus uh, menarik lah pokoknya Jadi yang pertanian menarik, pertanian modern Terdapatnya sekitar uh, tingkat dua ke atas Kemudian bagaimana ceritanya bisa terus jadi guru di SMK pertanian untuk dubelan? Kalau saya uh, dulu setelah cita-citanya sempat jadi Insinyur oh, pertanian iya. ya gitu. Ya. Itu cita-cita waktu anak SD saya juga kaget. Uh -huh. Setelah buka dulu SD pernah ada nulis-nulis diary gitu kan teman-teman uh -huh. kan di diary teman-teman itu di awal ada cita-citanya Insinyur pertanian. Saya juga sempat kaget kemarin pas SMA kuliah pulang buka-buka loh ternyata sama gitu kan itu uh, uh, ya saya juga bingung mungkin emang background basicnya terpendam ditar -ditar dari Arab sadar iya <ienza> mungkin jadi uh. setelah lulus pulang kampung kemudian uh, nganggur jadi kan biasa setelah lulus kan Februari waktu itu nganggur kok dipikir-pikir bosen juga di rumah uh. terus uh, bapak nyaranin uh, udah daripada nganggur jadi guru aja Cuman jadi guru di SMK Semea waktu itu tam tamtama, jadi isinya cewek-cewek semua nah, di situ saya ngomong, wah Pak, kalau jadi guru di Semea sama-sama cewek Gak enak, gitu. kurang tantangan Akhirnya ditawarin STM STM atau SMK sekarang kan hmm. Saya masuk STM yang TKR Baru hmm. jalan setahun ternyata di Kebumen itu ada SPMA hmm. Nah tahun kedua yang 2009 itu saya mendaftar keterima jadi saya ngajar dua, dua sekolah di STM yang kemudian sama SM, SPMA Women sampai sekarang pindah ke Bansari mulai juni kemarin Bansari itu SMK Bansari itu temanggung ya sebab sekalian untuk Bu nih gimana ceritanya bisa jadi guru di SMK Pertanian iya karena um dulu cita-cita saya jadi guru itu ya tapi karena saya dulu sukanya matematika Jadi sebenarnya pengen jadi guru matematika tapi karena di pertanian kok dua-duanya bisa senang matematika iya kami senang ngitung-ngitung uang nanti kita ini ya apa lomba mencoba iya jadi ketika udah di kuliah di pertanian kan rata-rata alumninya kan di perusahaan-perusahaan besar ya sinarmas atau perusahaan pokoknya Taraf in, nasional maupun internasional. Nah, okay. uh, terus terang, saya sendiri merasa kurang pede kalau misalnya harus bekerja di perusahaan okay. seperti itu, ya. Karena, uh, ya, mungkin saya merasa keterampilan saya uh, di bidang pertanian, kan? Karena saya uh, baru belajar pas mm -hmm. kuliah itu, toh, di rumah juga, di kota, hidupnya Jadi, tidak merasa ada, merasa bekalnya kurang, iya, ya, bekalnya uh, kurang, lah. Kalau misalnya harus bekerja di perusahaan besar, mm -hmm. nah ya cita-cita saya masih pengen menjadi guru itu dan ternyata uh, di Kudus ada itu ada SMK yang jurusan pertanian saya coba ngelamar di situ dan diterima dan kemudian pas ada lowongan CPNS 2019 itu ada lowongan guru kan banyak ya lowongan dinas pertanian Kementerian pertanian tapi ketika ada uh, lowongan untuk menjadi guru di pertanian nah saya langsung milih itu guru karena yaitu balik lagi ke cerita awal saya ah, menjadi guru, jadi guru nah ya. mungkin walaupun saya kuliahnya non keburuan nah saya bisa menyalurkan dulu Cita -cita. keinginan saya Cita. pas uhum. untuk menjadi guru tapi gimana asik kan nggak di pertanian atau tetap ada suka duka ya iya tentu eh, kalau ayo. suka duka pasti ada tapi uh, jadi guru itu asik karena kita tuh berinteraksi dengan uh, makhluk hidup ya uhum. jadi dengan manusia uhum. yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya itu tidak bisa sama mm -hmm. jadi selalu setiap hari itu ada cerita ya cerita mm -hmm. tentang uh, tingkah mereka mm -hmm. ya baik yang membuat kita senang maupun buat kita jengkel mm -hmm. tapi itulah seninya jadi uh, kita tidak uh, berinteraksi dengan benda mati mm -hmm. tapi kita dengan malu hidup dengan manusia yang kita harus berinteraksi kita harus uh, bisa punya bonding ya atau ikatan dengan Satin, iya ikatan dengan siswa-siswa ya. siswa kita itu. baik dengan ya. murid dengan para guru juga ya bu Bera menikmati juga ya menikmati. jadi guru di pertanian <laughs> ya kemudian uh, dulu kan saya juga smk-nya pertanian nih nah, jadi waktu itu anggapan masyarakat tuh masih gini uh, apa ini sih sekolah kok nyangkul gitu kan padahal dulu nenek moyang kita itu atau orang tua kita itu udah biasa ke sawah jadi kalau untuk jadi seorang petani itu Nggak harus sekolah gitu, tinggal pergi aja ke sawah, terus bertani. Gitu. Nah, pandangan seorang guru di SMK Pertanian menepis hal itu bagaimana Bu Bella. Nah, itu yang susahnya ya, merubah mm -hmm. mindset. Jadi, uh, mungkin dengan salah satu dengan cara itu praktek, tapi nggak yang kelahan mancul. Nggak jadi, kita mm -hmm. kan ada pertanian modern, kayak hidroponi, terus kayak apa tanaman hias juga kan beda, nggak mancul kan? Jadi... E, pertanian itu enggak melulu macul ya yeah. jadi sebenarnya banyak kegiatan di sana yang yeah. mungkin masyarakat belum banyak belum terfikir tahu. ya ya gitu ya kemudian untuk Bu Lela nih iya yeah, sama jadi memang eh siswa-siswa kita yang apalagi di SMK Bansari, Bansari. di Bansari itu ya Temanggung itu mm -hmm. yang memang e, terkenal sebagai daerah sektor pertanian mm -hmm. penghasil sayur-sayuran jadi bisa dibilang anak-anak itu Orang tuanya memang rata-rata seorang petani dan mereka sudah familiar dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya Bahkan mereka tentu sudah banyak yang biasa membantu nyemprot, bantu nanam dan sebagainya dan e, Jadi bagaimana sih kita e, membuat mereka lebih tertarik ya tentunya dengan sekarang banyak teknologi dan inovasi dan selalu saya tekankan bahwa pertanian itu luas kok, kalian gak harus nyangkul bahkan hanya dari satu sisi misalnya kalian menyiapkan media tanam aja itu udah bisa jadi peluang usaha, <tuh> kalian udah bisa jadi pengusaha hanya nyampur-nyampur media, packing, dijual itu sudah jadi bisnis untuk hmm. mereka, tidak harus yang budidaya full dari tanam sampai panen seperti itu Di cabangnya banyak, iya, ya. nanti kita mau fokus kemana gitu ya, jadi gak melulu yang kul di sawah nih gitu ya. Oke okay, jadi kalau yang masuknya karena sukarela udah pasti mereka enjoy ya. Nah tapi kalau yang masuknya karena terpaksa mungkin dorongan orang tua atau nggak keterima di jurusan lain gitu. Berarti tugas bu guru nih untuk bagaimana mengarahkan mereka supaya mereka menikmati masuk di pertanian gitu ya. Iya. Jadi uh -huh. mungkin bisa dengan kita kasih motivasi ya sekarang kan. Uh, baik dengan menyampaikan bahwa kan sekarang banyak ya pengusaha-pengusaha saat... petani milenial gitu hmm. uh, ya jadi banyak sekali contoh-contoh wirausahawan hmm. sukses di bidang pertanian termasuk mas Fahri ini kemudian uh, kadang juga kita datangkan langsung ya jadi ada namanya program juga guru tamu hmm. itu dalam rangka uh, memberi mereka dorongan juga atau motivasi jadi pengusaha-pengusaha sukses di bidang pertanian kita datangkan misalnya ada putra daerah nih kayak hmm. di Bansari itu ada petani milenial yang sudah diberi penghargaan ya hmm. baik tingkat uh, provinsi maupun nasional jadi kita nah kebetulan orang Bansari sendiri nih nih apa ada orang Bansari hmm. mungkin yang terkenal anak gunung ya Larai Gunung Sindoro itu bisa kok jadi uh, petani hmm. milenial milenial yang sukses yang hmm. berprestasi nah uh, kalian juga pastinya nanti bisa kalau mau ya kalau mau dan semangat untuk uh, terus belajar di bidang pertanian. Iya, jadi dengan memberikan contoh-contoh seperti iya. itu bisa menambah motivasi iya, ya motivasi. karena ini loh contohnya seperti ini dan jadi jadi cara pandang mereka itu berubah iya. gitu ya. Oke gitu. Ya karena ketika kita masuk atau ke bidang sesuatu tetapi dengan terpaksa itu soalnya nanti prosesnya udah iya mereka nggak menikmati, kemudian berat, ya. berat mereka nggak masuk pelajarannya, nggak nggak bisa nyantol, ya. gitu kan? Jadi ketika kita merubah supaya mereka bisa menikmati itu tugas utama gitu ya, bu ya. Boya. Jadi supaya nanti yang disampaikan itu bisa terserap sempurna gitu karena kalau kita ya setengah hati ya, ya udahlah gitu. Cuma yang penting berangkat sekolah gitu ya. kali ya. Kemudian untuk karakter dari siswa-siswi SMK pertanian itu bagaimana sih? Apakah berbeda dengan SMK lain seperti otomotif mesin? Nah itu kan mereka banyak sekali yang suka tawuran dan sebagainya nih. Nah kalau murid dari SMK pertanian itu lebih ke seperti apa sih karakter mereka, Bubela? Kalau di sini saya lihat uh, untuk yang di Bansari. Uh, karakternya beda sama uh, smk smk yang katauran ya mm -hmm. mereka lebih ke seni malah ya bu jadi kalau misalnya untuk seni se pelajaran pelajaran praktik mereka lebih tertarik iya Betul jadi ya. memang mereka lebih suka praktek tuh jadi kalau diberi teori itu bawaannya ngantuk. ngantuk ya, ya, ya. jenuh jadi maunya langsung action praktik. tapi memang beberapa kan kita harus masukkan teorinya teori. dulu hmm mengarah ke prakteknya. Itu. Jadi sebenarnya di SMK Pertanian itu banyak sekali bekal-bekal atau skill yang ya walaupun nenek moyang mereka itu udah di pertanian tapi masih banyak bekal-bekal yang mereka belum dapat di kehidupan nyata Gini. gitu ya. Jadi dari sekolah itu mungkin e, bisa mendapatkan hal-hal baru. <tuh> Contohnya nih kalau di SMK Bansari yang sekarang Bu Leila sama Bu Bella ngajar di sana, nah Keunggulan di sana itu apa sih dibandingkan SMK pertanian lain gitu mungkin? Dan saya dengar ada program SMK PK itu apa sih? Ya jadi e, kalau di SMK Bansari itu e, untuk tahun ini kami menerima bantuan itu ya SMK pusat keunggulan. Jadi e, diharapkan nanti PK itu pusat keunggulan? Iya pusat keunggulan. Ya. Jadi nanti diharapkan SMK kami itu punya e, ciri khas ya, hmm. ciri khas yang bisa di tonjolkan dan menghasilkan nanti generasi atau lulusan yang unggul Nah untuk di SMK kami ini sekarang eh, programnya memang ada pembagian kelas yang berbeda hmm. dengan eh, sekolah lainnya jadi ada kelas wirausaha kelas bekerja dan kelas melanjutkan karena eh, dari kementerian kan memang tujuannya nanti lulusan SMK itu tiga bidang itu hmm. Apakah mereka mau berwirausaha, bekerja, atau melanjutkan hmm. tentunya kalau yang melanjutkan kan mereka harus fokus ke itu ya nilai ya, yeah. nilainya harus stabil kemudian dari segi pengetahuannya tentu lebih hmm. mendalam daripada yang bekerja dan wirausaha jadi di sekolah kami dibagi sesuai dengan harapan anak-anak nanti pengennya apa yeah, ke depannya ya. iya. kemudian juga karena SMK itu tentu banyak prakteknya itu di sekolah kami juga pembelajarannya dibagi ke dalam empat laboratorium hmm. jadi ada sektor nanti yang uh, olah kalau kami di pertanian ada pengolahan pertanian segar jadi budidaya sampai uh, panen. ya panen kemudian dijual oh. dalam bentuk segar Suka. kemudian ada yang pengolahan hasil pertanian hmm. jadi okay, wow. kan kita selama ini Oke, okay, kita bisa nanam, kita bisa panen. Tapi ketika panen itu melimpah, kita suka bingung ya, ada kalau dijual segar, ada permainan harga. Hmm. Pasti harganya murah, tapi e, bagaimana kita ajari anak-anak itu punya keterampilan bisa mengolah. Apa sih yang sekarang hasil panen sedang melimpah hmm. tomat? Nah, diapakan tomat ini biar kita tidak ikut harga pasar yang anjlok itu? Menambah edis, ya, ya. Mbak Elvi itu diolah menjadi berbagai olahan, baik makanan, minuman tentunya itu kan menambah nilai jual mm -hmm. kemudian ada lab perakitan jadi kita bisa anak-anak uh, nanti di sektor tersebut bisa membuat pupuk organik sendiri mm. kemudian bisa membuat pot pot sabut kelapa dan atau bisa membuat instalasi hidroponik dan sebagainya kalau yang satu itu lab hias dan kuljar nah ini yang mungkin uh, sejalan juga dengan Bahri ini ya, jadi tentang uh, tanaman Cangat. hias, perbanyakannya maupun uh, pemasarannya ya Dan juga nanti ada kultur jaringannya secara kultur jaringan Nah sobat sekalian, jadi SMK Pertanian itu tidak melulu di lahan ya Jadi banyak sekali peluang yang nanti bisa diambil oleh alumni SMK Pertanian ya Jadi bikin media, bikin pupuk pun bisa jadi iya. peluang usaha ya seperti yang Fahri lakukan ini di sektor tanaman hias Nah tanaman hias pun nanti cabangnya bisa banyak Ada bunga potong, kemudian kultur jaringan tadi, pembibitannya, dan macam-macam Nah, Bu Bella, uh, harapan para guru SMK pertanian ini Untuk nanti SM murid-murid uh, yang jadi alumni itu harapannya seperti apa? Apakah mereka menjadi petani, bekerja, atau lanjut kuliah? atau bahkan menjadi seorang dosen mungkin untuk itu mungkin yang kelas tiga tadi ya hmm. kalau yang melanjutkan mungkin ada prospek e, contoh bisa jadi dosen hmm. atau e, untuk yang melanjutkan kan di SMK pertanian ada kerjasama dengan Polbangtan Polbangtan hmm. Pol Purwomartan bisa itu kan e, kalau sudah lulusan sana e, bisa jadi penyuluh pertanian untuk PNS e, bisa juga e, berwirausaha dengan dibantu modal dari dari Kuala hmm, jadi terus, udah gak ada alasan lagi, enggak, gak punya modal enggak, gitu ya gak ada enggak. alasan orang malas gitu Ia, ya, gak punya tuh. modal yeah. terus dari kelas wirausaha juga banyak kan hmm. beberapa alumni juga udah punya usaha sendiri hmm. seperti pembibitan ya Bu ya, ya. pembibitan, pupuk, banyak. pembuatan pupuk terus yang kelas uh, bekerja juga ada beberapa alumni yang sudah bekerja contoh di PT Noyusit ya hmm. itu per, uh, jurusan at juga kriis tanaman jadi sudah sudah bekerja di no use ya. Oke. nah Kemudian untuk saat ini untuk SMK pertanyaan itu bagaimana sih peminatnya atau calon murid yang mendaftar ke SMK pertanyaan kalau zaman saya dulu tuh masih sedikit jadi eh, malah yang nggak mau sekolah itu di apa ya dibujuk supaya masuk ke SMK pertanian gitu nah mungkin sekarang eranya sudah berbeda nih apakah SMK Bansari itu termasuk sudah menolak calon siswa yang mungkin kuotanya terbatas sehingga banyak yang daftar akhirnya harus menolak murid gitu gimana bu Bella untuk yeah. peminatnya karena seperti yang tadi saya sampaikan untuk image masyarakat itu masih masih gimana ya masih memandang sebelah mata SMK pertanian gitu sekarang gimana bu untuk yang tahun ini kita menolak murid lagi. Ya, iya kalau Mas, murid ya, murid. peminatnya banyak sekali dan hmm. sama ya jadi antar jurusan di smk bansari itu semuanya kuotanya terpenuhi hmm. dan hmm. banyak menolak uh, itu para pencari. pendaftar murid. ya hmm. alhamdulillah peminatnya selalu semakin meludak hmm. dari tahun ke tahun. Jadi bisa jadi bisa kita simpulkan bahwa saat ini masyarakat mungkin sudah mulai terbuka pikirannya ya bahwa sektor pertanian itu sesuatu yang menjanjikan iya. gitu ya. Nah mungkin Bu Bella sama Bu Laila ada pesan atau kesan untuk murid-murid di SMK pertanian gitu atau mungkin murid-murid calon yang mungkin belum tertarik dengan SMK pertanian bagaimana supaya tertarik nih untuk Bu Laila dulu uh, Iya pesannya untuk siswa-siswa uh, ya yang udah masuk nih di SMK jurusan pertanian baik yang terpaksa atau dengan sukarela yuk kita uh, yang terpaksa mungkin bisa mulai berdamai ya dengan dirinya sendiri terima sekarang apa yang uh, kalian jalani saat ini jalani dengan sebaik-baiknya berikan yang terbaik karena itu tadi pertanian itu luas kok jadi kalian tidak harus uh, berkotor-kotor berpanas-panas hmm. tidak tapi banyak sektor pertanian yang bisa jadi youtuber pertanian ya, juga bisa jadi youtuber ya. telegram bisa ya bisa sekali hmm. atau kerja di ruangan ber-ac bisa sekali ya hmm. jadi mau yang selalu saya bilang kalian tinggal milih kok mau yang bersih apa mau yang kotor mau yang panas atau mau yang adem-adem hmm. jadi semuanya itu tergantung dari kalian nah yang sudah ada di SMK jurusan Pertanian nah semangat pelajari uh, ilmu-ilmu yang sudah diberikan perdalam ya jadi biar nanti kalian bisa dapat atau bisa tahu cita-cita kalian atau harapan kalian nanti ketika lulus itu pengen seperti apa ketika mendapat punya gambaran yang <tuh> uh, bagus ya kan gambaran yang cantik-cantik uh, atau gambaran yang menyenangkan di pertanian kan tentunya kita akan lebih semangat dan tertarik untuk uh, mendalami mendalami di Pertanian itu kalau bagi yang belum yang adik-adik yang nantinya mau e, menuju ke jenjang SMA atau SMK Nah di SMK itu nggak e, nggak nanti semuanya kalau yang masih mau melanjutkan bisa kok jadi nggak harus bekerja ya Jadi kalau kalian nanti e, pengen melanjutkan juga tetap bisa kalau sekolah di SMK itu nah, apalagi di Pertanian banyak sekali sektor-sektor yang bisa diperdalam karena selalu saya katakan selama manusia itu butuh makan pertanian itu tidak akan mati Oke. ya enggak jadi uh, karena makan makan itu kan kebutuhan pokok ya jadi tidak akan bisa tergantikan oleh sektor teknologi atau mesin ya, tapi itu semuanya mendukung dari sektor pertanian. Jadi, lapangan kerjanya tentu tidak akan pernah mati ya, tidak oh akan iya. pernah menurun. Kita negara, negara uh. agraris masa mau nge-impor beras terus gitu ya. Iya. Jadi, kalau bukan generasi kita yang jadi petani, milenial petani sukses iya. mau siapa lagi? Masa mau impor lagi tanaman hias udah impor. Masa beras juga mau impor gitu. Malu ya. Iya dong. Iya. bela nih sekarang. Oke ya, maksudnya ya intinya pertanian itu menyenangkan, hmm. banyak hal-hal baru di bidang pertanian. Jadi semakin semakin makin kesini istilah teknologi juga makin maju. Jadi nggak melulu cangkul, nggak melulu kotor untuk pertanian. Maksudnya. Itu ya, justru kadang mencangkul itu kan ada iklan tuh berani kotor itu baik ya yeah. nah, <laughs> nah, jadi, jadi mencangkul itu <laughs> nah, bukan sesuatu yang najis atau yeah. apa, apa gitu ya. <laughs> menyenangkan Asri. justru masyarakat yang berpandang seperti itu ya, mainnya kurang jauh mungkin, ya? <tuh> bahkan uh, sekarang tuh banyak urban jungle orang-orang perkotaan yang rindu dengan Iyi, suasana pertanian sebetulnya. sampai mereka tuh nggak punya lahan gimana caranya bisa memanfaatkan apartemen dan sebagainya untuk mereka nanem-nanem di polybag malah saya, dan saya dan ini ya justru kita tuh bersyukur ya punya lahan yang luas nih oh ya kemudian untuk Murid SMK yang masuk nih, sebagian besar mereka masuk ke pertanian ini terpaksa atau sukarela. Untuk yang tahun ini, karena kemarin saya juga baru ini baru di sini, pas awal pelajaran sempat saya tanya. Jadi hampir rata-rata 50 itu banyak yang terpaksa, mungkin karena dia daftar dia Yang penting masuk negeri. Gitu. Cuman, tapi setelah kita kenalkan, bahwa pertanian itu gak melulu cangkul, uh -huh. jadi mereka agak ter, uh, mulai tertarik. Istilahnya, menikmati ya. Iya. Apalagi saya kan megangnya di kelas tanaman hias. Uh -huh. Jadi, oh, oh ternyata tanaman hias gak cuman itu, itu melulu. Uh -huh. Ternyata banyak ininya, apa jenisnya banyak, terus pemanfaatannya juga beda-beda. Iya, -beda. jadi tanaman hias itu ada yang mulai dari harga ekonomi sampai yang tinggi, iya. karena masuknya kalau dunia hobi ya iya. seperti ini contohnya nih nah, yang bilang sekolah macho tadi nggak kepikiran iya, kalau hobi. ini jualnya per daun sampai puluhan juta iya. gitu ya iya. gitu nah, jadi sangat luas gitu nah gitu sobat sekalian jadi di SMK Pertanian itu nggak melulu menyakul di sawah karena ya tugas kita ya untuk menjadi generasi petani yang karena saat ini kita tuh masih kalah dengan negara tetangga ya buah-buah yang bagus, yeah. yang unggul tuh masih impor, impor gitu tugas kita bagaimana menyilangkan, menghasilkan hibrida-hibrida baru negara tetangga itu udah ilmunya sampai memandulkan barang atau tanaman dan hewan yang mereka ekspor itu udah dimandulin gitu loh kita yeah, belum bisa sekaligia. seperti itu ya iya yeah. Jadi sampai di tempat kita itu udah nggak bisa diperbanyak gitu mereka mikirnya udah kontinuitas supaya kita itu selalu pesan beli, ke mereka beli lagi beli lagi kalau disilangkan banyak itu anggrek cattleya anggrek cattleya termasuk peminatnya mulai banyak nih, karena bunganya besar kemudian warnanya menarik kan nah ternyata yang dari sana itu dimandulkan jadi di sini udah nggak bisa disilangin gitu nah jadi tugas kita nanti menjadi seorang petani yang berkompeten gitu. Jadi masa kita mau impor terus gitu kan. Harapan kami juga pemerintah regulasi itu mendukung kita petani-petani ya yeah. supaya kedepannya kita menjadi petani yang lebih baik. Gitu. Ternyata asik ya. Asik. Di dong. pertanian itu, gitu ya Bu Bella, Bu Lela. Semoga yang kita bicarakan tadi bisa menambah wawasan sobat sekalian dan yang selama ini mungkin mindsetnya masih ada alah pertanian gitu ya yeah. Semoga bisa, bisa lebih menghargai dan mungkin malah lebih berminat lagi dengan pertanian yeah. gitu ya Semoga bermanfaat ya mm. Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk